itu hahaha <laughs> azir tidak apa-apa lima -apa. orangnya nyangkut Halo Ma Bro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kita kali ini akan mainin lagi Ragnarok X Next Generation, Ma Bro. Kita akan godain teman-teman yang lagi mau pada ikut kuis. Kita saksikan aja. Tapi jangan lupa sampai kamu untuk ketinggalan tombol like-nya ya, Bro ya. Makasih untuk udah support di channel gua. Ini ada beberapa pertanyaan. Tadinya gua pengen ngejebak yang lain untuk uh, ngejawab salah. <laughs> gua seru-seruan aja karena memang unik sekali ini untuk kuis. Ya nggak ada yang bergerak ya. Mereka memang pada pinter kayaknya. Memang RO sejati itu. Ya udah nggak <laughs> apa-apa. Gua ngawasin aja dari atas sebagai penonton ya bro ya. Quiz ini bisa kalian lihat itu ada tandanya di barisan uh, icon yang ada di atas uh, itu ya live chat ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ikutan quiz ini tiap hari lihat aja itu kalau tombolnya nyala berarti itu ada quiz. Oke, ini sekalian bocoran ya untuk pertanyaan uh, dari Quiz Ox ini, bro. Lumayan lah, <laughs> cuman gua nggak tahu hadiahnya juga gue belum pernah nyobain uh, untuk dapetin. Kalau nggak salah, uh, hadiahnya yang paling medium itu ya kayak buat uh, bahan nempa ya, yang yang pasti sih gue belum pernah dapet hadiah hiburan ya ya, makanya ini gue cobain juga, gue gak ngejawab yang bener. Dan tadi memang pada saat awalan gue matiin, jadi otomatis gue cuman jong gak jawab pertanyaan yang bener. Kita lihat aja nanti bener gak, soalnya teman-teman yang lain juga ngasih tahu garing mang, gak dapet yang bener. Tapi gak tahu ya kalau ada yang bisa ngejawab. Uh, total semua 12 pertanyaan itu GG banget ya Berarti itu RO sejati bro Tahu banget uh, pertanyaan kan kadang-kadang agak susah ya Jadi yang kita nggak tahu nama NPC atau apa gitu Oke okay, itu mah gampang lah Nah ayo apa ini STR meningkatkan fisik attack atau magic attack <laughs> Pertanyaan jebakan mah bro Ini gua pengaruhin lah Oh, udah kejawab ya semua ya. Itu jangan salah kita ngebantu jawab di sini tuh bisa mempertimbangkan orang yang di bawah bro yang lagi tanding. <laughs> Jawaban dari kita sebagai penonton tuh mempengaruhi itu kan. <laughs> partisipasi, <laughs> partisipasi jebakan anjir. Waduh <laughs> bener, Uy. soalnya dominan ya, nggak ada yang 50-50 Oke okay, event berakhir dan gue dapat basic headgear material Aduh jawabannya Bro. Oke okay lah gue ganti chart ini kita cobain lagi quiznya e, Kali ada beberapa pertanyaan yang sama <laughs> Oke okay, ini, ini gue gak tahu nih e, isinya kayak apa Dan didapatkan juga gak ada dari mana-mana Berarti hanya event ini aja Eh, hey, ini sih dari monster ya bro ya Oke okay, kita kembali lagi dengan saat yang lain gue ada di Majapahit di server Gaya Jadi teman-teman kalau mau join langsung aja gabung dan whisper gue ya namanya Saka Hayang lah bro Gue pake job merchant, aduh merchant Oke okay, oke okay, oke okay. kita coba Nah ini kayaknya bisa dipengaruhin bro Ini kayaknya agak bimbang pemain baru juga ini kayaknya nih Oke okay, oke okay. Nah nah, oh ini teguh pada pendirian dia bro Dia mengatakan benar rekrut adalah namanya kiki siapa sih kiki bukan duh wajib pindah Kalo... aduh Ayo go keliling-keliling lagi deh bikin pusing nih pit meningkatkan HP dan Max SP bener enggak ya kagak lah aduh enggak ada yang ikut ya aduh pada pinter itu mah ketahuan ketahuan bro oke okay, oke okay. oke okay lah gak apa-apa ini kita kita lolosin dulu uh, pertanyaan ketiga moga agak-agak aneh fungsi utama kincir angin nah ini sih uh, ya gua pindah ke bener ah et et et pada bingung et et <laughs> aduh dnc air aduh gua kelamaan eh salah nggak apa-apa lah, yaudah kasian, ada korban, galau tuh, aduh, nah ini nih, two handed blood monster, aduh gimana ya, ini pada tahu ini mah, udah pasti pada tahu ini mah, nggak apa-apa, diemin dulu, diemin dulu, 100% dukungan penonton, oh penontonnya baik, ngasih dukungannya bener cina, ah itu udah ada yang mau pindah Padahal barusan Pakon binatang eksklusif hunter Tidak bisa dimiliki job lain Nah ini dia Aduh jebak jebak Oke okay. Diam loh, diam loh diam. Aduh ketahuan Anjir. Penonton kampret Ngasih tahunya malah yang benar Sabar sabar Ini keberapa ya Ketiga empat burung gagak yang selalu bergantung bawah kanan ah ini jebakan lagi it pindah pindah-pindah ayo sini sini sini oh penonton iyalah kasihan ya. udah 6 pertanyaan mah bro ini kalian ingetin ya lumayan buat godain orang Lotus rot akar teratai Aduh masa rota dari teratai ya bro ya udah gak apa-apa Sebentar -apa. ada yang tahan gak ada yang tahan Pina Pina Pina Pina Pina Pina <laughs> Itu <laughs> Anjir Gak ada apa-apa <laughs> lima orang aja nyangkut sih itu Aduh ini apa ya Anjir gue pak telat baca Anjir gak konsen. <laughs> ya kagak Aduh. Aduh. Ya udahlah itu contegannya tuh, Bro. Ya, Bapak gue jawab berapa pertanyaan ya barusan ya? Pertanyaan ke-6 kah? Ya Ajir, gaya itu uh, Bro. Siapa teh? Ya? Itu RO Sejati itu, Bro. Dia jawab semuanya kayaknya. <laughs> Waduh bener ini gampang. Yang tadi yang pertanyaan gua kelewat itu gue baru lihat. Keren baiknya. Gue pengaruhin. Aduh bener eh jago, eh. Ah kacau bro. Dap ah oh iya 7 ya berarti 7 ya. Lumayan dapat super headgear. Headgear headgear apa nih katanya tetap sampah. nggak tahu yang 12 itu dapat apa ya kalian kalau tahu tolong komentar ya kasih tahu yang jawabnya full itu dapatnya apa untuk itemnya. ini paling bahan material yang buat nempa gitu ya bro ya untuk crafting. kita buktiin aja apakah sebusuk yang tadi ya tadi itu dapat itu mah. sah, hey. eh bunga ya, ih bunga yang gini mah ada di merchant bro. Masih mending yang tadi ya nggak jawab sama sekali tuh lebih gede itu hasil hadiahnya, tapi bisa dijual nggak ya ini? Nah kalau dimacan tuh kayak, ah, ah, panikkan, lah. Makasih ya yang udah mampir, thanks for watching siu again, mah Bro, kita tetap ada di dunia Ragnarok X Next Generation, siu dadah bye bye my friend.